ini kenapa ya malam ini hening banget loh kak ya hening banget gak ada suara-suara hening banget ya mungkin uh, keheningan malam ya oke kita lihat di sini tapi nggak apa-apa ya bersyukur <laughs> karena pembacaan kamu bisa fokus gitu ya tapi kayak ngerasa aneh aja gitu di kondisi yang sekarang ya kita lihat deh kita matiin kipasnya ya tuh kayak hening banget masih kedengar sih tapi dari jauh ya oke di sini dari two of ones yang aku lihat ya ada seseorang yang memang ngelihat kamu dari jauh ya memandang kamu dari jauh atau mungkin Uh, apa ya namanya, kayak LDR atau bisa juga hubungan yang terjadi di sini, uh, tapi dari jauh gitu ya. Terus dia tuh mungkin mikir dalam hatinya, dia itu kayak nih, kapan ya gue bisa ketemu, kapan ya aku bisa ketemu sama kamu. Gitu kan, ya? Karena yang aku lihat di sini ada rasa-rasa dimana dia pengen banget ketemu sama kamu. Gitu, pengen berjumpa kamu tuh seperti apa sih? Gitu kan, ya? Kalau untuk beberapa orang yang memang uh, belum pernah berjumpa gitu ya dengan sosok ini, gitu, kenalan lewat uh, sosial media gitu kan, kayak dia bener-bener, maaf banget nih, bergerak-gerak. Dia pengen banget ada yang namanya pertemuan ya dengan kamu gitu yuk kita ketemu gitu kan e, di mana nih posisi yang paling dekat ya untuk kita bisa bertemu satu sama lain gitu kan karena aku pengen ketemu gitu dan pengen ngebahas gitu mengenai percintaan ya seperti itu yang aku lihat dari kartu gitu dari dia pengen karena dia udah memantau gitu kan melihat kamu dari jauh ya dan kalau udah ketemu tuh kayak afdol gitu. Loh, kayak kalau udah ketemu tuh bisa mengobati juga mungkin kekangenan dia gitu ya. Ya, aku lihat di sini. Gitu jadi memang karena atas dasar rasa uh, suka juga di sini ya. Itu dari kartu, dari zodiaknya di sini ada dari sama-sama uh, Sagittarius, bisa juga Aries, Leo, kemudian di sini ada Swords berarti ada kaitannya dengan elemen udara, ada Aquarius, Gemini, Libra, kemudian Scorpio. Ya, di sini. Karena ada kartu death gitu. Pengibaran bendera. Ya, di sini. Kuat banget, ya. Kuat banget energinya. Terus kita lihat dari sesi berikutnya, ya, untuk kamu. Di sini ada Six of Pentacles. Kemudian ada The Empress. Oke, okay. kemudian ada Temperance, ya. Kayaknya malaikat itu lagi ada di dekat kamu, deh. Di sini, ya. Atau lagi ada di dekat aku. Gitu, ya. Karena ini malam ini beda banget. Gitu, ya. Kayak benar-benar tenang banget, ya. Benar. Kalau kamu ngerasa seperti itu juga, gitu, ya. Malam uh, ketika di malam hari, gitu, kan. Ketika ngedengerin video ini gitu ya kayak kok Hening banget Nah itu berarti yang aku lihat di sini memang dari alam semesta tuh kayak lagi uh, lagi bener-bener akan menjawab doa-doa kamu jadi sebisa mungkin kalau bisa berdoa ya berdoa gitu kan ya supaya uh, doanya itu bisa cepat terkabul gitu ya yang aku lihat di sini Kemudian, dari kartu yang aku lihat di sini, ada juga dari Six of Coins. Six of Coins di sini boleh banget kamu untuk terbuka dengan seseorang. Ya, terbuka dengan seseorang itu lebih baik, lebih enak, uh, seperti itu, karena nanti kalau nggak terbuka, kayaknya nyesel banget nantinya. Gitu ya, yeah. uh, maksudnya kayak... Dia itu menawarkan gitu kan, seenggaknya kita respon atau kita tanggapi ya dari uh, pernyataannya dia gitu kan ya, atau kayak kalau kamu masih belum bisa uh, memilih ya di sini, seenggaknya kayak uh, kamu mau nggak ngasih aku waktu gitu kan, aku nggak bisa ngejawab langsung gitu kan bisa juga seperti itu yang aku lihat. Yang penting ada respon gitu biar dianya ngerti juga ya. Kemudian di sini ada DM plus DM plus ini ada kaitannya dengan uh, ke arah perkembangan gitu ya. Jadi lihat-lihat dulu gitu kan uh, terus kemudian juga bagaimana ya tindakannya dia seperti itu. Jadi di sini Memang nggak harus langsung percaya gitu kepada seseorang ya. Uh, karena kita harus ngeliat dulu gitu kan. Seberapa cocoknya dia gitu dengan kamu. Ya seperti itu. Gitu kalau memang pengen kalian berdua ketemu ya ketemu silakan gitu kan ya. Uh, biar sama-sama tahu gitu ya sifat masing-masing. Biar uh, makin gitu kan makin komunikasinya makin terjalin ya seperti itu biar kelihatan juga karakternya dia seperti apa ya kemudian di sini ada the, um, the temperance ya ada temperance maksudnya temperance tadi dari sisi uh, malaikat gitu ya malaikat mungkin di sini ada untuk memantau kamu ada berada dekat dengan kamu banget di sini aku lihat Uh, jadi gerak gerik kamu dilihat dan uh, dilaporin gitu ya kepada Tuhan kepada semesta gitu uh, di mana kalau kamu ada harapan atau doa mereka kan mencatat gitu ya mereka mencatat dan kemudian bertugas uh, mengirimkan catatan tersebut kepada Tuhan untuk dilihat gitu ya doa doa uh, dari uh, jomblo gitu ya <laughs> di sini jadi kalau kamu jomblo silahkan gitu jadi memang Akhir-akhir uh, ini, atau ketika malam-malam, terus kemudian juga hening, itu bagus banget, gitu ya, uh, untuk supaya doa kamu terwujud. Gitu ya, apapun itu, ya, doanya baik dari jodoh, kemudian dari keuangan, ya, dari pendidikan karir, terus kemudian uh, sisi kesehatan spiritual, bisa juga, ya, di sini. Oke, okay, itu yang bisa aku lihat dari kartu. Bye-bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.